Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to Biology Class Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia Kalian semua pasti masih ingat Organ-organ penyusun pernapasan meliputi hidung, paring, laring, tenggorokan, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru yang di dalamnya mengandung alveolus. Ini adalah ilustrasi sistem organ pernapasan manusia. Organ yang paling luar adalah hidung. Hidung memiliki bagian dalam yang disebut rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat area yang berupa tonjolan-tonjolan tersusun dari tulang-tulang rawan. Dan area ini disebut sebagai kongka. Fungsi kongka adalah menghangatkan udara pernafasan. Jadi udara penafasan yang masuk sampai ke paru-paru, suhunya akan sama dengan suhu tubuh manusia, yaitu sekitar 36 hingga 37 derajat celcius. Jadi meskipun ada kalanya orang yang tinggal di tempat dengan empat musim, ketika musim dingin udaranya mungkin mencapai di bawah 0 derajat, mencapai minus sekian, maka udara yang nanti masuk ke paru-paru suhunya pasti akan sudah sama dengan suhu tubuh manusia yaitu sekitar 36 hingga 37 derajat celcius. Atau orang yang mungkin tinggal di negara yang sangat ekstrim panas suhunya di atas 40 derajat celcius. Bagaimanapun nanti udara yang masuk ke paru-paru, suhunya akan tetap sama dengan suhu tubuh manusia, yaitu sekitar 36 hingga 37 derajat celcius. Nah itulah fungsi kongka untuk menghangatkan udara sehingga suhu udara itu akan sama dengan suhu tubuh manusia. Berikutnya ada bagian yang disebut faring. Faring merupakan percabangan antara tenggorokan atau trakea dengan kerongkongan kalau saya gambarkan kerongkongan itu ada di sebelahnya tenggorokan nah, kerongkongan merupakan saluran pencernaan, jadi lewatnya makanan sementara tenggorokan adalah saluran penapasan untuk lewatnya gas atau udara penapasan di faring terdapat klep yang disebut epiglottis klep ini akan membuka dan menutup ya sesuai kebutuhan. Jika ada udara yang akan masuk, maka bagian tenggorokan yang terbuka, sedangkan bagian kerongkongan ditutup. Begitupun sebaliknya. Setelah faring ada laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan. Jadi tenggorokan yang paling atas pangkalnya itu disebut laring. Selanjutnya adalah trakea itu sendiri atau tenggorokan. Tenggorokan itu bercabang dua. Cabang tenggorokan ini disebut bronkus. Bronkus bercabang lagi dan cabangnya ada banyak, baik di paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Cabang bronkus adalah bronchiolus. Bronchiolus bermuara di suatu saluran buntu, ini berupa kantong kecil di dalam paru-paru kantong-kantong kecil nah ini adalah alveolus paru-paru kita itu ada sekitar 3 juta alveolus jadi ada sekitar 3 juta kantong-kantong kecil dan kantong ini berdinding tipis tersusun dari jaringan epitel satu lapis Udara penapasan akan masuk pertama melalui hidung, lalu dihangatkan di kongka. Selanjutnya udara melewati faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkioles, dan sampailah ke alveolus kalau saya gambarkan satu buah alveolus kurang lebih seperti ini udara dari bronchiolus tadi sudah sampai ke alveolus udara itu mengangkut banyak O2 alveolus permukaannya ternyata diselimuti oleh kapiler kapiler darah nah ini saya menggambarkan satu buah kapiler darah Ingat kapiler darah itu apa? Pembuluh darah yang paling kecil Di dalam kapiler darah ternyata banyak mengandung CO2 Dari mana CO2 ini? CO2 ini merupakan sisa dari proses pembakaran atau reaksi kimia di dalam sel tubuh kita Jadi ketika ada proses pembakaran makanan Akan menghasilkan ya, sisa antara lain adalah CO2 atau karbon dioksida di alveolus ini akan terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2. Dimana O2 dari alveolus akan masuk ke kapiler darah. Setelah sampai kapiler darah, O2 ini akan beredar bersama darah ke seluruh tubuh, sehingga seluruh sel-sel tubuh kita nanti akan mendapatkan oksigen. Sebaliknya, CO2 dari kapiler darah itu akan keluar dari kapiler darah ini menuju ke alveolus Terus keluar sampai ke organ penapasan atas kita CO2 akan keluar dan kita hembuskan ke lingkungan sekitar kita Pertukaran antara O2 dan CO2 di alveolus terjadi secara difusi Ingat, difusi adalah perpindahan zat dari tempat yang konsentrasi zatnya lebih tinggi ke tempat yang konsentrasi zatnya lebih rendah. Jadi, antara alveolus dengan kapiler darah, kadar oksigennya lebih tinggi di alveolus. Maka O2 akan berdifusi dari alveolus masuk ke dalam kapiler darah. Sebaliknya kadar CO2 di kapiler darah dengan alveolus lebih tinggi di kapiler darah maka CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus. Cukup sekian di video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.